Mulai mas pembukaan Ustad Salam Bapak Junedi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa Barakatulillah dan hidayah dan dimudahkan kepada Allah. Karena Allah ini tentang soal hidup dan mati ya ini Pak Junedi mengiliken ya jangan sombong-sombong di dunia itu ya itu hanya bisa sekali boleh apa-apa saja boleh coba berapa pakai bahasa jawa aja sih mas Hah? pakai bahasa jawa aja coba ayo nih jangan sombong-sombong mau coba coba sombong kalau saya melas kayak sengat atau kekurangan lebih dibagi-bagi lah keduda-duda ke duda nih ya <tuh> Kita pikirannya dulu masih mantu ambunan gue nih orang kambang, enggak sekalian nih udah terus, udah terus nih tetep ono, hari-hari hari-hari terakhir, lah wih, wih, wih, wih, Penggoda tutuwi, dua ada, terus ada, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, nasi asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, asalamualaikum, Pak asalamualaikum, Masuk area itu, jangan kuyonan kamu ya, jangan sombong di Jangan di alam dunia, jangan sombong di alam Jangan sombong, ada tunggu kual sana ya. Boleh, Pak, contoh yang tahu ngebut bagi-bagi Kayak tunjukku, aku peti, doain baju nih, Boleh, aku pisah bagi gila. Iki, kucing, kucing, kucing, kucing, kucing, Langsung, kalau di laga besar keluarga ya, memang kamu mati paling kita. Dia pikir percaya no langit, kalau no loh, lemah ngomongnya, langit nggak bisa. Puan, apa yang penting? Aku amatir, loh. Karena lama itu, eh, ya oke, disibuk macam-macam sih. Oh, disibuk macam-macam. Wih, terus pesan itu, Pak Junaidi, Pak Tonet nama panja batu na itu na aja patu na ta kuno yenna kampala akena Ustad na idi apa sih? Ah, kayak haji apa Kayak Haji aku seperti Haji aja dulu aja aja tui ngeliat-ngeliat tui nyelik itu, itu bang wow Kakek-kakek baru orang itu satu orang itu satu kalau punya tuh sa, di itu sokabat, dugu, cilik, merata sama.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 Lahir 67 di tahun 2001 21 Berarti kalau kelahiran berapa mas? 67. Kelahiran nah, 67 berarti sekarang 17 belas tahun toh? Nah, ada tujuh tahun. Ada <laughs> nah, tujuh. Sudah <laughs> ketemu. Lahir 1967 tanggal 16 Februari tapi itu kibas tanggal 2001 seberang tahun 2021 ribu lima. Ya deskoki boleh. Yo ana Ya karena namanya ya per leteki dulu. Ben dile tua dile anak ada api api. rayap atau sombong, atau simpel woncili, bener mantap, atau simpel woncili, malah kaya butuh apa ya, atau perut eke, oh, cuma aku ngomong awak aku tewel, walaupun aku nekan istilah e, rasa, rasa, sih rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, paling rasa, amal-amal rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, rasa, besok baik mau pakai pesan empat Pintar sih, Ya, sih, macam-macam. Gimana,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 itu Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti para anu jangan bosan-bosan ya. Pas -bosan -bosan, ditonton terus mas para, para apa? Para Para hadirin dan hadirat yang yang melayakan. Di belakang pada allah, allah. Kuih, ya, sampai I love you can ya, iya, kok iya, iya, iya, Oh, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, dan komentik sih ya sudah sekarang deh nah, ini subscribe dan komen ya dan komentar dan komentar juga. para komentar jadi sampai terus gimana loh no? cepat ya, kemarin gimana cerita keputusan apa tuh proyek itu hmm? oleh situ jadi, jadi itu jadi ti nah, ma mau ti ma aja ti ma duit aku ma aja ti ma aja ti ma aja ti sama sempur gitu, bagaimana ya, uh. <coughs> Diken, Oh, ya, bagaimana? dia mau bagus, Mas. Ah, modelnya lah, tuh, lah, tuh, lah, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, ya? tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, <tuk wajib> nanti ya, nubahan nah, anu eh,